Halo Assalamualaikum, kita akan belajar untuk transaksi ya, antar antar unit ya. Pertama itu kita akan beli, ini saprotan ya, 300000 ini langsung di, di PT ditulis namanya itu adalah tulis dan hasil 10 30 totalnya 300 ya, langsung diselesaikan karena pasti udah lunas nah pelunasannya itu kemana jangan kekas ya karena ini modelnya nanti hutang-piutang ke rekening KSU nah ini 300.000 ya Nah, kemudian di sisi KSU, akan di jurnal umum, tanggalnya sama, di utang, ini, terus kemudian 300.000, pelangganya dicari, di ini, ya terus tulis saja misalkan ini adalah belanja semprotan gandasil 10 pages kali 30 nah seperti itu udah selesai kalau dari sini kalau dari sini udah selesai kemudian ini pakainya apa misalkan dibeli menggunakan kas ya nah, maka kredit ini Ini akan menjadi nih, Nah, sudah kredit ya Nah, kuncinya ada di mana? Kuncinya itu ada di sini nih, Pelanggan ini ya nah, Sudah Ini sudah sama Berarti ini sudah Kedua-duanya ini ada semua Yang dari segi PT ada Ini Resul ada Selesai ya Sekarang Kedua ini memberikan bon saprotan ya, dilakukan di sini. Saprotan itu adalah langsung di sini. Nah, kita cari belinya kasihnya berapa? Dua. Kurang. Ya, terus ini kasih keterangan. Saprotan Pakkuat Kon salam satu ya dilanjut dilanjut ya ini terus ini musuhnya dilarinya kemana? Ke Utang, saprotan kita kasih aja kuat Bun, so saprotan ganda sil 2 pieces, ya. ya ini selesai kita cek nah ini ada ada 20 ya 20 e, 60 ribu ini artinya 60 ribu dia kan setelah sampai sini, di tempatnya KSU ini tidak perlu dicatat lagi. ya, Sudah, ini sudah selesai. Kemudian, uh, memberikan bon uang satu juta. Dicatat di sini. Kasih yang namanya buat pesanan pembelian dulu nanti nanti kita itu akan memberi akan membeli kepada bapaknya ini untuk sebuah atau sejumlah barang ya nah ini ini ini bisa dikasih berapapun nggak masalah ya nanti karena nanti bisa diubah saat kita sudah ada realisasi gitu ya Ini hanya untuk kita bisa menginput uang muka pembelian aja Nah dari sini Sudah pembelian Diproses namanya uang muka Minta uang muka berapa 1 juta Nah ini dikasih Bon Biaya Garap, nah ini Langsung diproses pembayaran Uang dikasihkan Uangnya dikasihkan Nah, proses pembayaran Uangnya dari mana? Uangnya itu enggak, enggak dari sini Tapi dari sini langsung utang Nih ya, satu juta langsung simpan pembayaran. Nah, setelah itu di sini yang dia yang membayar, dia yang membayar akan mencatat seperti ini. B utang. Ini satu juta. Tulis gas uh, bahan uang, bahan uang garap ya, sudah banyak keluar gasnya, keluar bahan uang garap kopi. ini garap ya dari tadi sudah sampai sini udah semua ini yang satu juta ini sudah di jurnal-jurnal nah sekarang tiga bulan kemudian ya tiga bulan kemudian itu ada panen nah, panennya panennya kapan panennya ini ini bisa dirubah Nanti ini bisa dirubah ya. Dirubah menjadi kenyataannya itu adalah 2 ton 500. Ini. Berarti 12 juta. Terus dilanjut. Ini, ini yang namanya pesanan itu belum ada data jurnal ya. Langsung aja. Kemudian diproses dari tanggal 7 ini 3 bulan kemudian berarti tanggal 29 ya. Uh, Oktober lah ya, ini langsung difaktur saja, difaktur saja menjadi Oktober. Kalau 2 Oktober ini panennya, ini pas. Ini. ini, dari total ini, dia kan sudah mempunyai, uh, kasbon 1 juta, kan? Kemudian dari sini sudah terus diproses pembayaran, proses pembayaran nah, ini jangan lupa saat pembayarannya itu kita pilih banknya yang ini, SU ya. Terus jangan lupa di dalamnya itu dulu pernah mempunyai Tuan, yang namanya itu saprotan, 60.000, nah, seperti ini ya, sebagai pemotong. nanti ini, nah, di sini kita tinggal membayar 14, jangan lalu lah ya, jangan disesamakan dengan ini aja 2400, 2400 saja. Bisa enggak dari sini, 2400 saja, 2400, ini simpan, tadi kita sudah sampai di pembayaran, pembayaran pembelian ini. Nah, dari sini mungkin kita harus mengulangi lagi aja dulu dari sini. Dari pesanan pembelian ini, oh, faktur pembelian, tadi sudah jadi faktur. Tanggalnya jangan sampai terkecoh ya, ini tanggalnya ini adalah Oktober, tanggal 2 kelihatannya itu. Nah, ini kan, nah, saat pembayaran, proses pembayaran, jangan lupa dipilih banknya itu bank ini, Nah, ya, kemudian informasinya ini adalah dihutang Rp60.000. Nah, klik di sini. nanti dia akan, yang sisa yang kita bayar cuma Rp10.940 ya. Rp10.940. Nah, seperti itu. Ini kita bayar. Nah, tanggalnya jangan sampai salah ini tanggal bayarnya itu harus sesuai dengan tanggal ini ya, tanggal, tanggal kejadian minimal itu tanggal 2. Nah, ini sudah pembayaran dilakukan. Nah, kemudian di sisi kompasinya itu langsung aja sama tinggal tinggal pi utang. Ini debitnya tadi 109, 10940, 10940 mulia, Tani ya, debat, ini kuat Pelunasan, panen 2400 kali 5.000. Nah, seperti ini aja. bayarnya pakai apa? Pakai kas Pakai kas kasih keterangan aja. Terus ini keterangan. Udah. Tanggalnya jangan sampai lupa. Tanggalnya 2 Oktober. Nah, udah. Sama ini. Udah kalau dilihat dari sini dari silsilahnya uang si pelanggan tadi kita cari yang namanya mulia ini totalnya 12 12440 ya ini sama 12 2440 ini 2440. Kalau dilihat itu silsilahnya nih, dari bulan Juli ya, 1, 2, sampai ini, Oktober tanggal 3 ini. Nah ini jadi 12 12.40 12, sama ya. Nah kemudian yang dari PT itu kita akan melihatnya itu di sini, nah, di akun perkiraan ini nah di sini itu rekening rekening hutangnya itu bisa kita lihat mulai dari tanggal 2 ya sampai tanggal Oktober itu nanti akan tertera semua ini, 1, 2, 3 ini Ya, akan ini harus selalu sama terus nggak boleh ini beda kalau beda sedikit aja ini udah bermasalah 12 4, 12 240 harus sama dengan 12 240 ya gitu kira-kira ya makasih